Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita welcome back Maning di channel ini masih bersama saya Samudi Repsalbaskoro Ahmad Bro kali ini saya mau Nyobain taktik mode manager ya bro Mau nyobain doang bro kali aja berhasil uh, Sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak Buat Bang Barcelona Buat Bang Barcelona ini yang Minta di review uh, Apa namanya uh, Sekuatnya minta di review Ini hari ketujuh Ketuk-ketuk membuka Salah, bro! Gerujik, enam ratus Geruji. 600.000, men. Sekarang kayaknya ini banyak yang murah-murah ya, bro, ya? Kalau nggak salah sih, itu. Kalau nggak salah, kalau tidak salah, bro. Bang uh, Barcelona. Oh, ini nih. Bang Barcelona. Bang Barcelona. Oke. Okay. Legendaris profil. legendaris tiga Hai tampilankan pemain Onana Jeremy, Billy Gani Rodri Hai Brehme Brehme Rodikers sama Rodrigo OPT oh, ya Bro beda Bro hampir sama bro 424 formasinya 424 uh, udah rubah lagi ya Bang Barcelona bang Barcelona Oke. Okay. Legendaris 3 man, legendaris tiga sejarah. Kalah dari Pix Arsenal skor 3-1, Hotri kalah 4-1, Rek. Andre. As club seri, Bro, seri. Dari Kings, Harry juga bro menang melawan mana ini? AC Milan. Kokil Bang Barcelona bro, Bang Barcelona. Sekarang lagi tidak aktif Bang Barcelona yang dalam liga lain nggak ada juga bro. Ah oh, kalau punya saya, waduh buset dah. Nih bro nggak ada bro punya saya bro. Sejarah nih sejarah. <laughs> Hakimi skor 3 sama, seri ya bro. duduk Skor 2-0 saya kalah dari Juventus. Dari Juventus 24, kalah juga dari mana ini, bro? Kalah dari, oh ini yang kalahin saya nih Wow, man, ada Bellingham, Bellingham, mantul. Bro, saya mau nyobain taktik manager ya, bro. Taktik mode manager, Taktik mode manager, bro. Ini apa ini? Klaim, dikejar waktu. Karena saya udah lama nggak main taktik mode manager. Kali ini saya mau nyobain taktik mode manager. Kalah atau menang, bro? Taktik mode... <tuh> bro, bro. Tuh, kan? Tuh, saya jarang main ini, bro. Taktik mode manager masih di kelas dunia 3 karena saya kena degradasi. Di sini yang paling tertinggi uh, mode manajernya ada Sean. Sean ini, oh, mau coba tampilkan peringkat. Sean, juara FIFA, total menang, juara satu FIFA, serangan versus profil satu lawan satu, divisi tertingginya, uh, bro sejarah Hai gokil gokil Oh lanjut Ben Oke okay. saya mau nyobain taktik mode manager bro taktik langsung bangun serangan bangun serangan men bangun serangan bangun serangan bangun serangan Pro2 Pro2 Nengdui, Nengdui, ngelawan Bang Nengdui Halo Bang Nengdui, Arsenal Pro 2, apa? Ini kalau saya kalah, buset Malu banget bro, kelas dunia 3 sama Pro 2 Kalau Pro 2 mau mencapai kelas dunia 3 Itu harus Pro 1 dulu bro Ini saya Pro 3 lawannya, eh apa? Kelas dunia 3 lawannya Pro 2 Taktik mode manager Poyah saya masih bentukan bro oke okay. bro bro wooo bro eh, hahaha, ha ha son suiii bro son maaf bro son maaf bro son tuin iyaa bang son oke okay, men oke okay. punya teman-teman ini overall overallnya bisa tinggi-tinggi itu gimana ya bro wah uh, gokil nih gokil nih uh, malah kelon dia berdua <laughs> berdua denganmu eh uh, bro ini umpan lambung mulu bro dia bro semuanya oke okay. Op kirain gak offset kirain gak offset kan ternyata offset uh, coba ngeliat bentukan punya saya bro. Nih, punya saya bentukannya kecepatannya full jarak umpan menyerang bebas serangannya kecerungan umpan oke okay, semua full kecerungan pak, oke okay, full pemosisian teratur untuk pertahanan imbang bro lini belakang menutupi wow ini berumpan lambung rek ngeri umpan lambung tuh kan sama-sama punya sound astagfirullahaladzim apa yang terjadi saudara-saudara? Toyota Rushman aduh ini imbang rek satu sama bro ini keserikannya bola lambung kalau umpan lambung yang gitu kalau udah disundul aduh men ayo ayo ayo Rodrigo wow sono-sono men pojok lagi dia rek oh, jauh Wastaufirullahalati, bro, bro. Oh. Oh, alhamdulillah. Coba kita main ke kontrol. Apa ini? Lanjut. Saya ke kontrol ya, Bro. Kontrol. Oke, okay. back, oke, okay. us, us, dia kuat-kuat loh, re, oh, re. lambung, re. Uh. re, lambung, re, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bro, son, gokil, bang, son, men. Wah, selebrasinya kontrol gak mumpuni bro. Dialo, dialo, menyerang. Rivalo lebih kuat, gunakan serangan untuk dia ya, ini udah serangan bos. Aduh, ini, Bro. Males banget kalau udah lupan lambung, Bro. Wow! Wow! Wow! Kalah, Bro, saya, Bro. Tuh kan, Nggak nyampe mulu, Bro. Astagfirullah, astagfirullah, Petri Come on bro, hai, hai, set, Oh hai, ya, eh. ya Allah Nah gitu loh, tapi ya Bro Kelas 23 Kalah sama pro 2, bro Astagfirullahaladzim Kalah, bro Emang Aduh, men Bro, bro Kalah saya, bro <laughs> Kalah. Ternyata saya kalah, Bro. Ini ada apa aja, Bro, di sini? Pengubah wujud. Wujud menjadi apa? Tidak ada. Pengubah wujud, pas. Oke, ambil. Oke. Toko pengubah wujud. Gratis. Gratis satu lima lurek hadiahnya rek tinggi juga lurek oke okay. perlawanan gratis suka yang gratis gratis men mana kok nggak dapat pemain, bro tawaran sambut spesial mana nggak dapat yang gratis ya, rek gratis pemain pemain pakai DCL, oke okay, untuk keeper ini bro, kupon gratis, taktik mode taktik mode manager saya nggak ini ya bro, nggak nggak apa namanya, nggak worth it, tidak bekerja dengan baik, coba-coba malah gagal, ya bro. Oke, pengubah wujud. Belum nyampe, bro. Belum nyampe, ternyata. Pengubah wujud. Aduh, astagfirullahaladzimah, astagfirullahaladzimah banyak penyebut bro banyak penyebut oh star pass dapat main bro siapa dia Musa bro dapat Musa bro dapat Musa Dapat Musa ternyata nggak profit ya bro, apa namanya uh, taktik modo modo manager saya ternyata nggak bekerja dengan baik. Nyatanya <tuk> saya kalah melawan uh, Pro 2 saya kalah melawan Pro 2 bro. Saya kalah melawan Pro 2 kan malu maluin bro, malu maluin sekali ya bro. Main jalur hadiah. Jalanku masih panjang, Sergio Ramos. Saya baru punya satu. Mas itu boleh? Oh satu? Kok satu? Oh masih nol. Malu banget gue. Pertukaran, bro. Gua tuker ini. Oh, yang 106 yang 108 delapan. Kunjungi oh. pertukaran. Oh baru satu. Wah, oh. men. Dia butuh empat, saya satu pun gak ada, bro, bukan? Gak ada saya satu pun. Astaghfirullahaladzim, bro. Saya makasih banyak buat teman-teman yang udah ini, yang udah join di FIFA Mobile saya ya, bro. Ngucapin terima kasih banyak dan untuk Bang Barcelona, Bang Barcelona saya baru buka ini, Bang Barcelona baru buka FIFA Mobile karena kemarin saya login itu gak bisa login di Vivo mobile itu gak bisa pas saya login itu selalu um, masuk keterangannya masuk gagal, masuk gagal gitu terus gak tahu ataukah uh, apa namanya yang perangkat yang saya gunain atau jaringan saya atau akun yang saya gunakan tapi saya menggunakan akun facebook bro akun facebook botong <laughs> oke sekarang udah bisa dan Bang barcelona Formasi empat empat keren lah Keren, udah mencapai legendaris 3 Mudah-mudahan lekas Ke juara FIFA ya Bang Barcelona Oke, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bermain FIFA Mobile Bro Selamat bermain sepak bola FIFA